Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati amalina mayyahdihillahu fala wa mayyudhlilhu Qoma yuhdilu fala wa ala alihi wa kaum muslimin muslimat trohimaknng. Mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena di malam hari ini Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Bisa bertatap muka dalam rangka tolakul ilmi atau mencari ilmu Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah SWT Amin Ya Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa beliau lah sehingga kita pada malam hari ini atau detik ini masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sesungguh. Dan atas amal soleh hadirin sekalian dan ucapkan Alhamdulillah jazakumumau khairan kathir. Semoga Allah memberi balasan kebaikan yang lebih banyak kepada kita semua. Saudara, -saudara kaum muslimin muslimat rohimahumah. Mari kita lanjutkan kembali kajian ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 109. Surat Al-Baqarah ayat 109. Al-Baqarah ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim Wadda kathirun min ahli alkitab Law yartunakum bin Hai saudaraku yang di syai'in Wa aqimu al-salata wa ma tuqaddimu li anfusikum bin khairin Tajitu iha tawbah Inna Allah bima ta'amahuna basir Waqalu layyadahulal jannada illa man kanawutan au nasara Tilka amaniyuhum in kutum sadiqin bana man aslama wajahamu lillahi wawwa musilu ajaru Wabda Ingin Kathirun Kebanyakan Min ahlil kitabi Dahli ahli kitab Maksudnya yaitu Orang Yahudi, orang nasrani. Lau sekiranya Ya rudunakum mereka mengembalikan kamu mimbakti dari sesudah imaniku iman kufar kepada kekafiran hasad dan dengki, min inti dari sisi ang diri mereka mimbakti dari sesudah mata bayana apa yang jelas atau apa yang nyata. Lahum bagi mereka al-haqku kebenaran. Ba'fu maka maafkanlah wasfahu dan berlapang dadalah. Hatta sehingga ya'tia mendatangkan Allah. Allah bi'amrihi dengan perintahnya. Inna Allah sesungguhnya Allah anakulih atas segala syairin sesuatu khotir maha kuasa jadi ayat 109 ini ini asbabul nuzulnya adalah terkenaan dengan orang-orang Yahudi terutama pada saat itu yang bernama Khayyi bin Akhtov kalian Abu Yasir bin Akhtab jadi Khayyib bin Akhtab sama Abu Yasir bin Akhtab ini adalah orang Yahudi keduanya ini sangat khasut terhadap orang-orang Arab khususnya kenapa? karena orang Arab khususnya suku Quraisy itu diberikan oleh Allah seorang Rasul yaitu yang perdata Nabi Muhammad. Oleh karena itu dengan hasutnya kedua orang Yahudi ini sampai akhirnya keduanya ini berusaha bagaimana caranya yaitu ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini tidak sampai kepada Seseorang jadi berbagai macam cara untuk menghalangi ajaran Islam itu menyebar. Ini adalah orang-orang Yahudi karena tujuannya memang supaya Islam tidak berkembang, dan nabi yang terakhir juga begitu agar tidak mempunyai um umat akan tetapi bagaimanapun juga yang namanya usaha manusia itu adalah masih kalah dengan yaitu apa Allah Walaupun orang-orang itu artinya menghentikan ajaran-ajaran Islam akan tetapi Allah tetap memunculkan ajaran-ajaran Islam itu Walaupun hal kafir, walaupun orang-orang kafir itu sangat benci jadi walaupun orang kafir itu sangat benci menghalangi berbagai macam cara akan tetapi Allah tetap memunculkan agama Islam artinya kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW itulah sebabnya Akhirnya turunlah ayat ini: Wadagasi rumen ahlil kitab lauyarut Jadi banyak orang Yahudi yang ingin, ya. maksudnya ahli kitab ini adalah dua golongan ya, yaitu orang Yahudi sama Nasrani. Cuman kedua orang Yahudi ini adalah pada intinya mewakili Untuk seluruh orang-orang Yahudi juga orang Nasrani Jadi kebanyakan dari mereka ahli kitab itu berkeinginan Bagaimana orang-orang yang sudah mendukung mengikuti taat kepada Nabi itu Kembali kepada kekafiran setelah dia beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya Dan kitab yang dibawa oleh nabinya yaitu berupa Qur'an. Itu diusahakan oleh antikitab. Ya. Oleh karena itu tidak heran kalau misalnya sekarang. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani itu berusaha. Untuk menutup-nutupi, menghalangi ajaran Islam. Itu sampai sekarang. Tapi Allah tetap memunculkan. Memunculkan cahayanya. Memunculkan ajaran Islam. Oleh karena itu justru Islam ketika ditekan. Ketika Islam ini apa? dihalang halangi Justru semakin banyak bermunculan di sana, di sini orang-orang yang mual mu'alaf. Orang-orang yang masuk Islam, okay. melihat banyak dari golongan orang-orang Nasrani yang masuk Islam itu dikarenakan, karena di dalam Kitab Merdeka itu tidak mampu menjawab semua permasalahan yang menjadi problem bagi umat umatnya. Tidak mampu menjawab, kenapa? Karena itu adalah banyak yang dikarang oleh manusia. Manusia, sedangkan manusia itu sangat terbatas Akalnya terbatas pikiran Pikirannya, lain dengan Allah ya. Oleh karena itu kalau kitab itu dikarang oleh manusia itu sangat terbatas Kemungkinan besar banyak di dalamnya kesalahan-kesalahan ya. Oleh karena itu banyak orang-orang nasrani -orang yang tidak puas dengan apa yang ada di dalam kitab Injil atau Bible juga. Jadi ingin mengembalikan. Oleh karena itu ketika kita berdampingan dengan orang-orang Yahudi, berdampingan dengan orang-orang ya, Jadi kita tetap berbuat baik selama mereka-mereka itu tidak menghalangi apa yang kita lakukan. Tidak menghalangi ajaran-ajaran Islam yang dimaksud di dalam ayat ini, kan orang kafir itu ada dua: kafir dimi, ya, artinya kafir itu kalau orang Jawa bilang tuh enggak ngurus. Silahkan melakukan agamamu sesuai dengan kemau-kemauan, sedangkan kafir yang menentang. Nah, itulah yang harus kita waspada waspadai dan kita boleh misalnya ada orang kafir berantang, kita boleh ya, artinya memusuhi tapi bagi orang-orang kafir yang memang tidak memusuhi kita, yuk jangan karena agama islam itu adalah lil alami, artinya tetap kita bertoleransi pada mereka, kita tidak memaksakan agama kita supaya dipeluk oleh mereka jadi la iqraha di dalam agama kita, dalam agama Islam itu tidak ada paksa-paksaan. Oleh karena itu seandainya kita punya teman Nasrani. ya Kalau Yahudi sih jarang ya. Paling yang banyak nas Nasrani. Ya tetap kita tunjukkan. Ini lo ajaran Islam misalnya ya kalau memang tak, tanya. Kalau memang ta, enggak tanya, yus. enggak usah, biarkan ya, saja. Atau mungkin kita bertukar pikiran. Agama Islam dan agama Nasrani nah, Kalau memang ada ketertarikan Dan Allah memberikan hidayah Ya mungkin dia akan masuk Islam Tapi jangan sekali-kali pernah Memaksakan agama ini Yaitu supaya dipeluk oleh orang lain Jadi kami kita berharap Orang-orang yang beriman ini Kembali kepada kekafiran Artinya mengingkari Allah, mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari Al-Qur'an. -Al Padahal orang ahli kitab ini sudah tahu sebenarnya. Karena semua yang terjadi yang urusannya dengan kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad dan kitab yang dibawa itu adalah sudah tercantum di dalam kitab Taurat juga di dalam kitab Injil dan itu sangat lengkap. Ya. Oleh karena itu kalau dia orang Yahudi, orang Nasrani nggak tahu masalah itu nah, Itu berarti disembunyi Sembunyikan Terutama para rohib ya, Para pastor Ataupun pendeta. Ini lebih tahu masalah itu ya. Oleh karena itu Seringkali ya, Ketika orang itu semakin hafal dengan Bible Maka semakin apa ya Istilahnya itu keimanannya semakin ngambang dengan ajaran yang diberikan yaitu di dalam al eh. Karena enggak ada yang apa menjadi jawaban. Lain dengan Quran. Ketika Quran ditanyakan apa saja hubungan hablum minallah, hablum Anas ada. Eh. Sampai dunia akhirat juga, juga ada. Jadi Al-Qur'an mampu menjawab tantangan sepanjang zaman zaman. Jadi bukan hanya zaman sekarang tapi zaman nanti pada akhir zaman Al-Qur'an pun tetap berlaku dan mampu memberikan jawab jawab Itulah Al-Qur'an. kenapa sampai menghalangi ahli kitab atau menginginkan orang-orang mukmin, orang muslim kembali kepada kekafiran hasad dan karena di dalam hati mereka itu punya yaitu apa? penyakit hati khasut penyakit iri ya jadi menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu bagaimana caranya dia tidak mendapatkan nikmat itu khasut oleh karena itu sifat khasut ataupun hiasan ya dengki ini sangat berbahaya jadi yang menjadikan mereka berani untuk mengembalikan atau menjadikan orang itu menjadi kafir karena memang dengki. Maka dengki inilah yang mengawali orang itu berbuat dosa yang sangat besar. Oleh karena itu kalau kita mungkin punya penyakit dengki ataupun khas. Ya kita harus mampu mengobati. Harus mampu menghilangkan. Karena ini sangat berbaha, berbahaya. Jadi sifat khasut ini tidak terjadi pada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani saja. Akan tetapi bisa juga terjadi pada kita orang-orang mukmin Itu bisa terjadi. Jadi ada saudaranya yang mendapatkan nikmat. Itu kadang-kadang ada orang yang merasa iri. Nah, ketika orang itu merasa iri, ketika orang itu punya penyakit dengki itu sebenarnya kalau bisa kita lihat, keimanan mereka pada Allah itu berarti kurang. Kenapa demikian? Karena yang namanya rezeki, nikmat, rahmat, itu adalah sudah menjadi takdir Allah. Kenapa kita tidak terima dengan orang lain menerima nikmat ataupun rahmat? Ataupun mungkin mendapatkan rezeki yang lebih banyak dibandingkan dengan di kita. Itu kan sudah takdir Allah. Maka orang yang tidak percaya dengan takdir Allah berarti dia bukan termasuk orang-orang yang beriman. Maka dengki inilah awalnya orang itu berbuat dosa besar. Sampai tidak menjadi orang-orang yang beriman. Jadi ada tetangga mendapatkan rezeki lebih banyak bandingkan kita, kita iri. Kadang-kadang sampai memusuh ini yang lebih berat. Kadang-kadang sampai menghalang terutama ini biasanya di dunia perdagangan. Itu sering terjadi. Misalnya dengan perdagang di pasar. Ini sering terjadi. Yang namanya penyakit dengki ataupun hak asuk ada tetangganya laris ya sehingga dia apa hatinya jeng sehingga. itu kalau tidak beriman akhirnya memusuhi bahkan kadang-kadang yaitu apa mencari jalur yang lebih halus yaitu memakai apa para dukun itu sering terjadi ya bahkan umum kalau misalnya di pasar pasar Misalnya kalau di daerah saya misalnya ngantuk ya, itu rata-rata orang berdagang itu mesti pakai semacam itu. Rata-rata. Bahkan Pada. kalau orang itu nggak kuat, nggak pakai dituan, itu akhirnya dagangnya apa? Enggak terus, nggak bisa istri koma Sehingga nunggu pun terkenal. Jadi ya, rata-rata mesti pakai pelaris dan lain sebagainya. Nah, itu berawal dari penyakit asem ataupun dengki. Kasatet min indi yaitu terdapat sifat dengki yang ada di dalam diri mereka, di dalam hati mereka. Ya Awalnya di dalam hati, ya karena hati ini merupakan pokok dari semua apa yang dilakukan oleh jasa kita, oleh karena itu hati ini mampu memerintahkan segala apa yang diingin, inginkan, itu hati ya, maka kata Nabi, di dalam diri kita ada sekumpal darah kalau sekumpal darah itu baik, maka seluruh apa yang kita perbuat akan baik baik, kalau di dalam diri kita sekumpal darah itu buruk, maka alamat, apa yang kita lakukan semuanya itu akan buruk, karena semuanya itu komandonya adalah dari hati Hati memberikan perintah, akhirnya jasa kita pun, apa no, yaitu berbu, berbuat? Kadang lesan kita, akhirnya no, berkata yang tidak jujur, berkata perkataan yang maksiat itu karena hati kita apa terdapat sifat dengki, ya, dengan perbuatan, Kadang sikap kita terhadap orang-orang yang mungkin kita tidak suka karena ada nikmat Allah, akhirnya sikap kita pun kurang baiknya. Semuanya, mata, mulai mata, lesan, tangan, bahkan tangan, kaki, semuanya ikut mendukung, yaitu berbuat maksiat, karena di dalam hati kita punya sifat dan benti. Itu yang dahulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, terhadap yaitu khususnya orang Arab Bukes, Ya, karena dituruni oleh Allah seorang Rasul Nabi Muhammad Rasul yang terakhir padahal orang Yahudi Nasrani berharap ya terutama Yahudi bahwa kerasulan yang terakhir itu harus jatuh pada orang-orang Yahudi ya oleh karena itu sangat tidak terima bila mana selain orang Yahudi itu menjadi seorang Rasul atau seorang Nabi Nabi, apalagi menjadi Nabi seluruh manusia atau seluruh umat Jadi bukan Nabi secara kelompok, sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa Tapi Nabi Muhammad adalah menjadi Nabi ataupun rasul seluruh umat Ila yaumil kiamat Termasuk khotamun Nabi, jadi Nabi yang terakhirnya jadi setelah itu tidak ada Nabi Ataupun Rasul setelah Nabi oh, Oleh karena itu kalau zaman sekarang Ada orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi Sebenarnya bukan dahulu pun sudah ada Apalagi sekarang Yang kadang-kadang tingkatnya Tidak pantas dikatakan sebagai seorang Nabi Tapi dirinya mengaku sebagai Nabi Ya, misalnya di Jombang Utara yang tidak lama, ya, itu kan ngaku namanya saja tidak pantas menjadi na nabi. Itu sudah apa ya? Artinya mengumumkan bahwa dirinya menjadi na nabi. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menjadi nabi, itu sebenarnya pertama harus diingatkan. Ketika diingatkan tidak mau, itu aslinya kalau menurut hukum Islam wajib dibuat dibunuh itu kalau hukum Islam tapi berhubung kita tidak punya hukum Islam di negara kita maka mungkin hanya nekong, eh, dihukumi menggunakan hukum negara di penjara mungkin begitu membanti dari sesudah mata bayana apa yang nyata atau apa yang jelas selalu bagi mereka al-hak kebenaran okay. Jadi setelah Nabi itu turun dan membawa kebenaran yaitu berupa kitab Quran dan dijelaskan oleh Nabi secara gamblang dan benar pada saat itulah orang-orang Yahudi itu memulai mengusui padahal sebelum datangnya Nabi atau sebelum datangnya Nabi orang-orang Yahudi itu pernah berdoa kepada Allah agar Nabi yang terakhir itu diturunkan ya diturunkan dan dia akan yaitu apa ikut perang bersama Nabi. Itu doa pernah dipanjatkan dan bahkan orang-orang Yahudi pernah dikabulkan doanya sehingga dia berperang itu menang. Itu karena apa berdoa kepada Allah melalui wasilah kepada Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad turun membawa kebenaran diingkari. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi menurut mereka itu tidak cocok dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ini kan namanya berdasarkan nafsu. Ya. Mungkin kita sering kali kadang-kadang ketika dinasihati dengan Quran itu merasa tidak cocok. Ya. Kenapa? Karena di dalam hati kita itu kadang-kadang belum benar. Ketika hati kita benar, dinasihat di Qur'an, ya secara otomatis kita ikhlas menerimanya karena kita beriman pada Allah dan Rasul Oleh karena itu setelah mata yan setelah jelas jelas ataupun terang ajaran yang dibawa oleh Nabi, pada saat itulah ahli kitab itu mengusung maka kata Allah, fa'fuh, maka maafkanlah wasfaku dan berlapang lah Kata sehingga dia ya mendatangkan Allah, Allah amri perintahnya. Jadi awal-awal turunnya ayat ini. Ini disuruh oleh Allah, Nabi, dan para sahabat itu memaafkan orang Yahudi berlapang dada terhadap orang Yahudi meskipun memusuh bawa Ini sebelum Allah mendatangkan yaitu ayat yang berkenaan dengan per perang pada saat itu jadi ayat perang belum datang dari Allah maka dimaafkan ya jadi dimaafkan orang-orang Yahudi meskipun memusuhi baik itu secara lahiria maupun batin artinya secara fisik ya Mungkin yaitu kadang-kadang perasaan juga Itu dimaafkan oleh Nabi Dan Nabi berlapang dada ya, Oleh karena itu ayat ini dimaksud dengan ayat Bunuhlah orang-orang kafir itu dimanapun kamu menemu. menemui Ini adalah apa? Ayat yang berkenaan dengan perasaan Artinya yang diperintahkan untuk membunuh itu adalah Kepada orang-orang ahli kitab yang memang memusuhi umat islam sedangkan orang Yahudi Nasrani yang tidak memusuhi umat islam, ya enggak usah dibunuh artinya pada zaman Nabi enggak dibunuh. ya orang-orang yang ikut perang, ketika ikut perang, nah pada saat itulah menemukan di mana saja dibunuh karena ikut perang ber nah, termasuk para wanita para wanita ini kalau memang ikut perang Ketika dijumpai harus dibunuh Tapi kalau wanita yang tidak ikut perang diharamkan untuk dibunuh Juga dilarang membunuh anak-anak Itu di dalam perang ya. Oleh karena itu berperang itu bukan karena nafsu Tapi karena apa? Perintah Allah Wanita tidak boleh dibunuh Kecuali wanita yang ikut perang Anak-anak tidak boleh dibunuh ya. Itu anak-anak Semua anak-anak tidak boleh dibunuh Siapapun mereka. Misalnya anaknya orang-orang Yahudi, maka ketika berperang itu harus diselamat, selamatkan. Ya? termasuk tempat-tempat apa, pendidikan, balai pengobatan, itu juga dilarang untuk dirusak. Pepohonan juga dilarang untuk dirusak. Itu ketika perang. Itulah adabnya atau akhlak umat Islam ketika berperang. Berperang jadi nggak ngawur, oke. Okay? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, saya melihat di Palestina orang Bani Israel, anak-anak dibunuh rumah sakit dihancurkan, sekolah dihancurkan dengan alasan ini dan itu. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, disuruh memberikan maaf. Dan belapang dada ketika belum turun, yaitu apa? Sebuah ayat tentang perang. Tapi ketika sudah turun, maka pada saat itulah tidak ada maaf bagi orang-orang yang memusuhi Islam. Kata sehingga ya'ti mendatangkan Allah Allah diambil perintahnya. Maksudnya turun ah? ayat. Inna Allah sesungguhnya Allah ala atas segala sesuatu qadir maha Kuasa. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Itu atas kuasa Allah, atas izin Allah Tidak ada sesuatu yang terjadi Kecuali bi'idhanil bi'idhanila Itulah iman seorang muslim Jadi kalau kita atau terjadi sesuatu pada kita Kita harus yakin Bahwa itu adalah hal yang terbaik Yang diberikan oleh Allah kepada kita yang jelas dibalik semuanya itu adalah ada hikmah yang tersembunyi. Dan kadang-kadang sering kita itu tidak memahami tentang hal tersebut. Oleh karena itu ayat ini atau ayat yang terakhir ini sebagai pondasi bagi iman kita. ya Bahwa seluruh yang terjadi termasuk pada diri kita, kita harus yakin kita harus iman. Bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah. Sehingga kita itu tidak mudah untuk menyalahkan diri sendiri. Tidak mudah menyalahkan orang lain. ya Atau tidak mudah menyalahkan yanglah, yang lain. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Inna billahi wa inna ilaihi rajiun Wa'akimu dan dirikanlah Ini termasuk perintah kepada orang-orang Yahudi ya as sholata -sholat wa dan tunaikan as zagata -jagat. Jadi yang dimaksud wa'akimu sholat Itu di dalam Quran Itu adalah sholat lima waktu ya. Luhur, asar, maghrib, isa, subuh. Itu wa'akinus sholat, artinya didirikan itu dalam keadaan apapun dan bagaimanapun kita, itu tetap kita punya kewajiban untuk mendirikan sholat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian dalam keadaan bekerja ya. maka itu bisa diatur yang namanya sholat. Kalau memang kita tidak mampu melaksanakan setiap waktu Maka barangkali karena sesuatu pekerjaan mungkin kita bisa menjamak ya, Jamak ataupun jamak kosor Mungkin ketika bepergian nah kita sholatnya itu jama, Jamak itu artinya menjadikan satu waktu Kosor itu artinya menying, menyingkat itu kalau para imam madhab Itu syaratnya adalah perjalanan sehari semang, semalam Atau kalau misalnya ukurannya Itu adalah 84 meter Jadi misalnya sini Surabaya nah, Itu bisa dijamak jamak oh, kosor Itu artinya rusak Rusak itu keringanan jadi ketika orang itu berpergian kok bisa di jamak kosor, dia tidak melakukan jamak kosor maka itu makrob. ya. kenapa kita diberi keringanan dan pahalanya itu banyak kita tidak mau melaku, melakukan, kan ada orang itu kadang-kadang ketika sholat asanya empat menjadi dua itu kayaknya di dalam hatinya katanya enggak enak ya itu namanya tidak -me, tidak memahami perintah Allah Allah jadi tentu ya. oleh karena itu saya itu paling suka paling senang ketika sholat itu dalam beber titik sholatnya -di -di. Yeah. asalnya lima waktu paling bisa menjadi tiga waktu duhur sama asar jadi satu tergantung ya diletakkan di duhur ataupun di asar Sedangkan Maghrib dan Isya juga jadi satu. ya Kecuali Maghrib, tidak bisa dikosor. Teman-tanya Nongpi, loh, si Cici Maghrib. Jadi yang Maghrib tetap di 3, gitu. Ya. Nah, yang apa? Isya, lah itu baru dikosor, yaitu 2, dua 3. Jadi jamak kosor ini sangat meringan. Meringankan, dan Itu merupakan tuh dan itu harus dilakukan di luar daerah okay? kita jadi kita tidak bosan, kita tidak mulai okay? misalnya pulang dari Surabaya antara yaitu apa waktunya yaitu Duhur dan Asar ternyata kita tiba di rumah itu ya misalnya tiba di rumah itu waktu Asar Yo, jangan dijamak di asar, karena orang jama itu harus di luar daerah. Ki kita, sak durinya itu tuh oma sama dilik di masjid mana, misalnya. Ye. Nah, sampai jamak dulu, baru bu, pulang, jama jamak kosong. Jadi, jangan ngepengganti di jamak di rumah, jamak kosong di rumah itu syaratnya. Ye. Jadi wakimu salat dalam keadaan apapun kita kerjakan. Kalau pas sakit ya dengan duduk dengan berbaring ya. Kalau misalnya enggak bisa wudu karena terkena air itu sakit ya maka kita tayang tayamum ya. Tapi kalau misalnya kita ketika sakit terkena air enggak apa-apa, kita harus tetap wajib memakai air, enggak boleh tayang tayamum. Okay. Kenapa? Karena syarat tayamum itu ketika disentuh air Itu kita apa? Ada masalah okay. Kadang ketika disentuh air malah menjadi panas Atau mungkin ketika kita terluka, tersentuh air Itu akan menjadi infek, infeksi Itu baru kita diperbolehkan untuk tayam, tayamum Selama tidak ada masalah dengan air, ya, jangan tayamum Ayamum, karena syarat ayahmu itu kan pengganti ketika tidak ada air, atau ketika terkena air itu menjadi masalah. Masalah bahkan termasuk mandi besar ketika kita ada masalah dengan apa? Dengan diri kita, dengan kesehatan kita, yuk jangan mandi. Okay. Setelah misalnya nge, mau mandi besar, data dengan ini badan ini menggigil. Ya, jelas kalau menggigil nanti ketika terkena air Itu menjadi masalah dan sah, sakit Sementayamum saja ya, Sementayamum jangan man, mandi pakai air Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Karena ketidaktahuannya ya, Ketidaktahuannya Ketika bertanya pada sahabat ya, Ada masalah dengan kesehatannya Maka sahabat tetap Mengatakan kamu harus mandi dengan air Ketika mandi dengan air Maka setelah itu nggak lama kemudian dia meninggal Yang disebabkan terkena air Padahal pada saat itu Kesehatannya itu sangat terganggu Atau dalam keadaan sakit menggigil Nah ketika terkena air Menggigil ya, Yang sangat akhirnya meninggal Nah dari situlah sehingga ketika orang itu ada masalah dengan kesehatan walaupun itu masalah mandi besar tetap yaitu tayang tayang bagaimana kalau nanti misalnya sudah sembuh apakah mengulang tidak usah ya tidak usah mengulang walaupun sudah sembuh ya sudah ya, ketika kita dalam keadaan junub lagi kalau sehat baru pakai A, air kembali pada sholat wa sholat ini yang dimaksud adalah sholat di mawak dalam keadaan apapun ini ya, kecuali wanita ketika yaitu apa dalam keadaan menstruasi ya maka itu tidak diperbolehkan diharamkan untuk sholat bahkan diharamkan untuk berpuas kecuali ya artinya wanita ini dalam keadaan istighobol istihadah artinya bukan darah haid maka dia wajib melakukan salat bahkan itu bisa dijamak ya, bagi orang-orang yang istihadah kenapa karena dia harus membersihkan setiap waktu jadi ketika mau apa mau melakukan salat itu dibersihkan ya terutama bagian yang terkena darah itu tadi diganti dengan misalnya kalau pembalut-pembalut yang baru setelah itu melakukan sholat dan itu bisa dija dijamak ya. selama yaitu apa istihado. Isti nah, istihado itu darahnya sangat berbeda. Jadi istihado itu adalahnya darahnya itu enggak sebagaimana darah yaitu men atau menstruasi. Kalau menstruasi kan kehitam-hitaman Merah ke hitam, hitaman. Sedangkan kalau istighato itu darah asli merah itu ya. wong Jawa ngarani darah waras, ya. Terus tingkat kepanasannya juga berbeda, ya masih panas yaitu darah menstruasi, mentru, ya. Terus yang kedua perintahnya apa Wa Jaga maka tunaikan bayarin ya zakat, ya. termasuk zakat mal, kalau zaman Rasulullah, turun ayat yaitu tentang zakat fitrah, nah zakat fitrah ini dikerjakan, diamalkan ketika di bulan Roma, Ramadan sedangkan zakat yang lainnya, termasuk zakat mal, sesuai dengan apa hitungan di dalam perdagangan satu tahun ya. dan yang lainnya termasuk sotakoh, infak dan lain sebagainya itu waktu jaga nah yang dimaksud waktu jaga di sini adalah yang wajib kalau misalnya zakat malam berarti sudah ada satu sub diambil dua setengah dan apa tuh yang kamu dahulu liangfusikum ya untuk dirimu maksudnya melakukan sesuatu ya untuk dirimu minum koin dari kebaikan tajidu kamu mendapatinya atau menjumpainya itu di sisi Allah. Jadi apa saja yang kita kerjakan kita amalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Besar kecil semuanya akan kita jumpai di hadapan Allah dengan catatan ataupun dengan syarat. Apa yang kita amalkan itu adalah sesuai dengan perintah Allah, perintah Nya Rasul. Yang kedua yaitu dilakukan atau dikerjakan dengan cara yang ikhlas. Ya. Ikhlas itu tidak pamrih. Ya. Itu ikhlas. Oleh karena itu kita beramal itu hanya mengharap ridho Ridho Allah. Jangan mengharap tentang dunia, ya, terus jangan dihitung-hitung, apalagi sampai amal itu diungkit. Ungkit jadi amal yang diungkit. Ungkit itu adalah amal yang tidak bermanfaat, bagaikan debu yang berterbangan. Yang diungkit terus, amal yang menjadikan penerima itu sakit hati, itu sama berarti tidak ada manfaat manfaatnya nah, ketika amal itu nanti di hadapan Allah pertama diseleksi apakah ini sesuai dengan perintah Allah ataupun perintah Rasul yang kedua yaitu ikhlas ataupun ti, tidak ketika tidak ikhlas maka amal itu dikembalikan kepada pemiliknya tidak akan diberi pahala oleh karena itu digambarkan oleh Quran bagaikan debu yang berterbang tidak ada manfaatnya sama sekali ya. maka ketika kita ini beramal ya kita pilih mana amalan itu yang sesuai dengan syariat Allah, syariat na, Nabi terus kita nggak usah menyalahkan orang lain kenapa itu melakukan demikian terserah mereka karena nanti kita di hadapan Allah itu sendiri sendiri, bertanggung jawab sendiri-sendiri, oleh karena itu kita mengambil amalan yang lebih aman saja artinya langsung ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul, Rasulullah itu lebih aman yang kedua apa? ikhlas nah ini pau Ya. oleh karena itu banyak orang itu seakan-akan di dunia itu sudah Mengandungi amal yang cukup banyak. Akan tetapi ketika nanti kembali kepada Allah. Menjadi orang yang pailit. Orang yang rugi. Padahal dia sudah beranggapan nanti ketika di akhirat amalku ini saya cukup banyak. Ternyata ketika amal di dunia ini banyak permasalahan. Pertama tidak sesuai dengan syariat Allah Rasulnya. Kedua tidak ikhlas. Ketiga riak. Itu yang menjadikan masalah. Sehingga memang di dunia dulu, semasa dia hidup di dunia banyak sekali yang diamalkan. Akan tetapi semuanya itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Okay. Makanya ketika kita beramal kita cari yang apa? perintah yang lebih a terutama di bulan Rajab. Ini bulan Rajab ini bulan Rajab, Sa'ban, Ramadhan, Ramadhan. Jadi Rajab ini bulan yang mulia. Di antara empat bulan yang mulia adalah termasuk Rajab. Siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan Rajab, maka pahalanya dilipat ganda, gandakan. Termasuk shodaqoh, infak ataupun zakatnya di bulan Rajab dilipat gandakan termasuk bulan rojab ini adalah latihan untuk berpuasa ya, untuk puasa rojab sendiri, itu sebenarnya hadisnya tidak ada yang sobat bahkan ada yang mengatakan ini palsu. akan tetapi maaf, meskipun demikian janganlah kita menyalahkan orang lain, baik terserah kalau kita ingin puasa di bulan rojab, berpuasalah apa yang biasanya diberintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Misalnya Senin, Kamis, Yaumul, ya Misalnya ada Pertengahan, Bulan. Atau Puasa, dan Akan tetapi, kata Rasulullah, rojem ini karena bulan latihan itu nggak boleh kerep-kerep puasa. Yo, mungkin, ya, seorang-orang, mungkin Kamis, Senin, Kamis, apa-apa. Ya arang-arang. Kenapa? Karena lati latihan Lah nanti saban ya kalau hati yang ada Rasulullah itu yang enggak semuanya puasa pada bulan Saban. Tapi lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lah, yang lain. Itu di bulan Saban cuman ini enggak begitu terkenal nih. Ya. Rata-rata ketika Saban itu malah tidak puas puasa. Nah, Ya, jangan sampai misalnya sahabat puasanya sampai akhir bulan. Ya, jangan karena apa, nanti akan keberatan ketika di bulan Roma, Ramadan. ya maksimal 15 belas hari lah, di bulan sah, saban atau kalau memang nggak bisa ya puasa Senin Kamis. Terus ya unggul, ternyata mahwah nih sarana. Toh semuanya itu adalah hukumnya sun. sunnah. Tapi walaupun sunnah, kalau memang kita punya kesempatan untuk melakukan, maka perbanyaklah untuk melakukan yaitu apa ibadah sun. sunnah. Karena itu merupakan tambahan atau untuk menutupi pahala bagi kewajiban kita yang kurang. Maka kita melakukan yaitu apa ibadah ibadah sunnah. Yang penting kita punya keyakinan bahwa itu adalah tidak wajib. Jadi misalnya sholat buka, kadang-kadang kita itu enggak enak ketika enggak sholat buka, kan begitu. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa sholat buka itu tidak wajib. Tapi kita enggak enak kalau tidak berlaku melakukan. Makanya seakan-akan itu menjadi kewajiban. Jadi enggak apa-apa dilakukan. Atau mungkin puasa dan lain-lain. Bahkan termasuk yaitu sholat sunnah. Sun. Jadi semua apa yang kita lakukan, yang terdahulu sampai akhir hayat kita semuanya, tajituh, kita akan menjumpai di hadapan Allah dengan syarat apa yang saya sebutkan tadi inna Allah sesungguhnya Allah bima dengan apa-apa malu akan maha malibad. jadi Allah itu maha oleh karena itu tidak ada yang bisa terhindar dari pandangan Allah kekuasaan Allah, pendengaran Allah, kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita Allah senantiasa mengawasi kita, bahkan termasuk suara hati kita pun didengar oleh Allah, Allah. ya, jadi Jangan mengira suara hati kita tidak didengar oleh Allah. Allah. Jadi suara hati kita itu didengar oleh Allah. Allah. Oleh karena itu kalau kita mengimani, termasuk Allah itu maha maka insya Allah kita sedikit banyak akan mengurangi perbuatan maksiat kita. Bagaimana? Buang kita setiap saat diawasi oleh Allah. Yang mungkin manusia lain ataupun makhluk lain tidak tidak tahu, kadang tetangga kita tidak tahu ketika kita berbuat maksiat, tapi Allah yang tahu, yang tahu. Nah dari sinilah, ketika kita beriman kepada Allah, Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maka sedikit banyak kita akan mengurangi perbuatan maksiat, karena kita tahu bahwa Allah yang lebih tahu dibandingkan dengan kita. Saya kira cukup hmm. apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini semoga ada bagi kita semua dan marifat yaitu pengajian ini atau kajian ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah secara bersama-sama Alhamdulillahirobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.